Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Saya Tommy Kurniawan Mengajak sahabat muslim Semuanya untuk Berwakaf di badan wakaf Al-Quran Kenapa saya merekomendasikan Badan wakaf Al-Quran Yang pertama, di dalam Al-Quran Yang kita wakafkan Ini ada hal yang menarik menurut saya Nah ini Ada nama wakifnya dan ini juga ada nama yang, e, daerah yang akan didistribusikan dan di sini ada barcode-nya. Jadi semua terdata dengan baik dan jelas. Nah, kemudian yang kedua, Badan Wakaf Al-Qur'an ini sudah menjangkau ke seluruh pelosok negeri yang membutuhkan Al-Qur'an. Yang dimana di mana di pelosok-pelosok itu enggak seperti kita di kota di kota kita dengan mudah mendapatkan Al-Quran dimana-mana tapi kalau di pelosok negeri di Indonesia ini masih banyak yang mengantri yang membutuhkan Al-Quran dan yang ketiga dengan berwakaf Al-Quran Insya Allah amal jariyah atau tabungan akhirat kita akan terus bertambah selama Al-Quran ini bermanfaat bagi uh, yang menerimanya untuk itu sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman semuanya, ayo kita berwakaf melalui badan wakaf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.